Oke, teman-teman, saya pernah kasih peringatan ya di WA group dan juga di workshop. Dengan judul, kalau tulisannya "captionnya itu jangan hanya Winkoff". Kenapa? Kenapa pola hidup sehat? PHS ini sampai 17 modul karena saya pernah tiga bulan hanya Winkoff. Gulanya turun dari dua ratus ke seratus tapi setelah itu fluktuatif, luka dan di komunitas yang hanya belajar Winkoff, keluarnya adalah susah BAB kencingnya berbusa ya uh, gulanya fluktuatif sampai akhirnya saya belajar MBSR, MBCT John Kabat-Zinn dan belajar Wim Hof itu lengkap karena Wim Hof itu ada tiga pilar utama yang kita kenal dengan Wim Hof 2. Jadi sebenarnya Wim Hof itu enggak ada Wim Hof 1 ya. Ingat Wim Hof itu enggak ada Wim Hof 1. Itu adalah pendahuluan, persiapan, latihan untuk masuk Wim Hof 2 bahwa setelah tarik, buang, tarik, buang 200 kali, Anda tidak keringin, Anda tidak kesemutan, Anda tidak pusing, ya, dan itu juga sekaligus pH-nya naik, saturasi naik. ya, Maka kita siap untuk BIMBOF 2. Tidak harus 100%, karena ada alat yang cuma 2 digit, berarti 99, ada alat yang 3 digit, yang UL, itu bisa 100% yang 100% pun bisa 100%, kalau udah bisa 99% pun enggak masalah, bahkan 98% oke, okay, asal tahan nafasnya pelan-pelan. Nah, Kenapa saya sebut jangan hanya Wim Hof? Karena Wim Hof sendiri itu ada tiga pilar utama untuk penyembuhannya, yang dia sebut dengan breathing teknik, ice bathing, sama mind focus. Jadi Wim Hof sendiri itu punya tiga pilar, saya ulangi, breathing technique, maka dia nggak pakai kata meditasi, maka terjemahannya tepat ya, olah nafas. ya Maka dia boleh duduk, boleh berdiri, kalau Bim Hof nggak boleh berdiri. Boleh duduk, boleh berbaring, boleh di kursi, boleh tidur, boleh pakai bantal, boleh melek, boleh buka mata, tangan boleh bergerak, dan sebagainya. Bukan meditasi, tapi olah nafas. Nafasnya diolah. Ya, Bim Hof ada tiga pilar, breathing technique, ice bathing, mandi air es. Kalau nggak punya es ya, mandi air dingin. Hentikan mandi air panas, hentikan mandi air hangat. Yang ketiga adalah mind focus. Nah, main fokus ini di YouTube nggak ada karena itu kelas berbayarnya Wim Hof. Itu diajarkan di camp-campnya Wim Hof. Ya, nah saya tidak boleh mengajarkan yang modul berbayar ini. ya Ini nggak boleh diajarkan ulang. Maka saya cari yang sama, itulah MBSR, MBCT, John Kabat-Zinn. Saya ikut kelasnya John Kabat-Zinn dan saya bertanya boleh nggak saya mengajarkan ulang? Boleh dengan syarat satu, sebutkan sumbernya karena ada orang lain ngajari olah nafas yang mirip banget dengan Wim Hof. lalu dia berkata saya menemukan olah nafas ini <laughs> ngajari baru tiga empat lima tahun bahkan saya ketemu gurunya yang ngajarin dia itu murid saya pak <laughs> belajar belum selesai modulnya udah bikin sendiri nah, itu dia bilang menemukan ah terserah dialah sama Tuhan urusannya gitu Bim Hofga jari yang seperti saya ajarkan Bim Hof itu yang orang bilang menemukan itu itu udah 50 tahun cari di YouTube cari di Google siapa yang pertama kali upload gitu ya ya Bim Hof lah sejak ada YouTube belasan tahun lalu dia udah upload dan murid-muridnya mengakui sudah belajar dari tahun sekian jadi kalau dihitung dari 2023 ini udah 50 tahun jadi itu namanya breeding teknik lalu ada ice betting yang ketiga adalah mind focus. Mind Fokus ini kita tarik pelan pelan, buang pelan pelan, lebih ke arah mengajarkan paradigma mindset, maka disebut Mind Fokus. Kita mindsetnya gimana? Saya bisa sembuh, saya pasti sembuh. Gitu ya. Dengan di drill, ice bending untuk weakening, untuk bangkit gitu loh. Kamu bisa kok berenang di es, kamu bisa kok di salju, kamu juga bisa sembuh. Oke, gitu ya. Singkatnya begitu. Jadi itu Mind Fokus. Nah main fokus yang saya ajarkan itu serialnya MBSR, MBCT serialnya Dokter John Kabat-Zinn, kepala klinik di Fakultas Kedokteran Massachusetts Institute of Technology, ya MIT Amerika itu kan ada Harvard kayak UI, ya MIT ya kayak ITB, IPB ya itulah UGM ya enggak UGM kayak Harvard ya, u, u MIT itu kayak ITB, IPB teknik, ya. Nah, di MIT ini ada fakultas kedokteran. Ada kepala klinik, namanya John kabat -Sin. Jadi sumbernya cukup valid. ya Dan sudah mengajarkan juga lebih 40 tahun mengenai MBSR atau serial John kabat ini. Di mana tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Ada nafas water breathing, ada whiskey breathing, istilahnya lukas robot, ada nafas segitiga. Nah, inilah yang membuat gula stabil. Inilah yang membuat hormon seimbang. Ya, banyak penjelasannya, tapi inilah yang mengendalikan denyut jantung di normal, hormon-hormon seimbang. Jadi Wim Hof kalau tiga paket lengkap udah, udah cukup lengkap, tapi nggak bisa mengajarkan nggak boleh mengajarkan yang main fokus. Ya maka MBSR. Nah inilah yang membawa pada kesembuhan. Oke kembali ke mana apa? Nah di saya maka istilahnya menjadi Wim Hof, lalu MBSR, MBCT. Ya, kenapa saya bilang jangan wim Hof? Karena wim Hof sendiri tidak mengajarkan cuma ini. Kalau cuma ini, tarik buang, tarik buah, denyut jantungnya naik, ya, kortisolnya naik, gulanya malah naik, malah akhirnya dibakar kembali. Maka, kalau yang wim Hof, ya, nanti kita paling satu minggu wim Hof satu, satu minggu wim Hof dua, yang tiga rit. minggu ketiga wim Hof dua, yang enam rit setelah itu masing-masing aja teruskan tujuh delapan sembilan sampai 12 belas rit. Tapi praktek pagi hari kita hanya 6 rit, ya. Yang baru ikut olah nafas praktek olah nafas pagi hari, kalau nanti kita wimprov 2, tidak usah ikut, ya. ndak usah ikut, ya. Jadi kalau di WA grupnya belum di pos wimprov 2, berarti belum saatnya. Karena pagi hari ini gabungan dari angkatan pertama yang sudah bulan Juli tahun lalu sampai sekarang gabung jadi satu itulah kenapa juga kalau ada yang ikut-ikut Gabriel pun gitu ya. Paling nggak masih aman karena hanya 6 rit enggak 12 rit. Dan masih aman karena BIMBOF saya Wim yang saya ajarkan saya modifikasi dengan tambahan relaksasi. Yaitu 15 men kali tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Itu bagian yang penting dari BIMBOF, supaya kalau tadi denyut jantungnya duk -duk -duk, duk duk duk duk duk duk naik, itu turun tarik pelan-pelan, buang-buanglah 16 kali baru ritme cepat, tahan nafas. ya. Nah, kembali kenapa jangan Wim Hof? Karena kalau hanya Wim Hof saja ada beberapa kasus tidak semua orang ya, serangan jantung, aritmia, tekanan jantung naik. Tapi beberapa orang justru tekanan darah tinggi normal sembuh gitu ya. Nah, makanya tidak boleh hanya Wim Hof Wingkop sendiri ada main fokus, selesaikan dengan relaksasi, ikuti modul MBSR MBJT. di MBSR MBJT inilah saya jelaskan nafas lega ya nanti saya saya post ulang saya carikan filenya ya nafas lega itu ada di workshop yang mana kalau enggak ya saya rekam sendiri saja. Setiap teknik olah nafas itu pengaruhnya beda-beda pada organ tubuh akan kalau teman-teman mau belajar lebih detail bagus saya rekomendasi tapi berbayar ya itu belajar sama Mas Kunggung itu pendiri dari olah nafas ritme itu lebih detail lagi kayak Pak saya senang dengan Pak Michael Sungiardi ya dia juga detail dia belajar akupunktur tapi sampai saraf-sarafnya tuh digambar jalur energinya jalur sarafnya digambar satu persatu ya dengan Mendalami TCM, Tiongkok Chinese Medicine, sehingga nggak ngawur akupunkturnya. nama Gunggung ini namanya olah nafas ritme. Jantung tuh ritmenya berapa, paru-paru tuh ritmenya berapa, frekuensinya berapa, mau sembuh, kalau gitu dengan yang mana. Itu terus-terang saya tidak detail seperti itu, saya global saja untuk seluruh penyakit. Kenapa? Sekali lagi, saya tidak mengajarkan olah nafas ritme. Yang saya ajarkan adalah Wim Hof dan MBCT. Nah ini sama dengan seluruh Wim Hof dan diri Hof sendiri kesaksian testimoni kesembuhannya luar biasa. Kita sudah berjalan PHS dari bulan Juli juga jenis-jenis sembuhnya mulai banyak ya. Kalau germa, itu menteng udah ya, lagi insomnia, udah. kalau ada betul-betul mau praktek tiap hari sebulan lepas obat tuh. Ya, obat tidur paling gampang. Ya, kita olah nafas aja. Ah, udah mulai pada ngantuk, ya kan? Cukup banyak yang ah, ngantuk pak, ngantuk pak. Itu dia kenapa insomnia sembuh ya. Asal latihan tiap hari. Ya, pakai obat aja susah, apalagi nggak pakai obat kan. Tapi ternyata malah bisa lepas obat. Jangan hanya Wim Hof, karena Wim Hof sendiri tidak mengajarkan cuma satu, tapi ada main fokus yang di BHS namanya mpsr MBCT. Ya, nanti kita lanjutkan pelajarannya di workshop workshop MBSR MBCT.